jangan oh, lancar ya yuk ya, ya. bareng yuk oke okay. semua pasukan sudah siap kita siap berangkat ke titik 0 Jogja Halo guys, ketemu lagi sama aku Fernando di kaleng coklat. Ini aku sama si Jo, si merpati gendong GoPro. Nah, ini, nah, si Jo tadi bilang nih, mau terbang menggila di, dari titik nol Jogja. Oh, gila ini dari titik nol Jogja, Jo beneran kamu ke titik nol Jogja, Jo? Wah iya dia mau ke titik nol, guys eh kalau kamu nggak pulang gimana nanti? hah? kalau kamu nggak pulang gimana? Okay. Ah tapi beneran pulang loh jangan mampir-mampir jangan dibandang orang ini kamu bawa gopro mahal ya kamu harus balik nah ini okay. dari titik 0 Jogja guys yes. wah ini menggila sih ini menggila banget jadi Aduh, deg-degan sih, Aduh. tapi semoga lancar ya, guys. Ya, lancar. ayo, cu, kita berangkat ke titik nol. Teman-temanmu, kita persiapkan biar ada temennya. Jadi, dia satunya okay. bawa GPS, dia bawa kamera, satunya yang nyapu jalan. Oke, okay. semoga lancar semua ya. Yuk, ayo, yuk, yuk, yuk! yuk, yuk, yuk. yuk. Ini GPS yang mau aku pasang di temennya Siju. Jadi ini dua merpati ini namanya Rafi dan Baima. Jadi ini yang ini. Ya yang itu namanya Rafi. Yang itu namanya Baima. Kita mau pasang GPS-nya. Nanti yang putih itu yang membersihkan jalan ya toh. <SILENGALAN> kita lepas dulu ini. Nah, ini kita lepas. GPS-nya kita masukkan. Ini GPS-nya masuk. Us. Bawa GPS, ya. Kita masukin tas juga. masuk Tas. Masuk tas semua. semua pasukan sudah siap kita siap berangkat ke titik 0 Jogja ini gila ya, ini gila karena perjalanan ini 12 km lebih dari rumah ini jadi ini, ini gila sih semoga semua aman, GoPro-nya balik amin, amin, amin, yuk nah, sebelum kita berangkat kita pastikan GPS-nya lancar nggak, nah ini GPS-nya hidup. 88% baterainya. Gitu. Kita lihat lokasinya. Nah, lokasinya bener. sekarang posisi kita di sini. Semoga lancar ya. Karena GPS ini penting banget menurutku. Oke. Oke. Jadi udah lancar GPSnya Yuk kita jalan. kita lewat di alun-alun utara Yogyakarta Oke, okay, kita sudah hampir sampai di alun-alun utara Kita udah sampai titik nol Yogyakarta Lihat nih, ada Bank Indonesia, ada BNI. Uh, keren banget. Ini, ini, ini keren banget dan ini serem banget sih menurutku. Cuman kita harus, harus berani, harus berani untuk mengambil resiko, nih. Perhatiin ya, dong, bro udah. Siap ya. Nanti kita lepasinnya bareng -bareng. ngelepasinnya bareng-bareng. Ngelepasinnya bareng-bareng sama teman-teman ya. Semoga Semana. semua lancar ya. Ya udah ngerekam nih. Ah, udah rekam ya. Oke, ini mau kita terbangin. Semoga semua lancar, rekaman dan lancar. Enggak ada masalah. mudah asik ya. Amin. titik dek ini, ini dek dekat banget teman Amin, semoga enggak hujan jatukan aku wow oh, lancar ya lancar ya lancar ya yuk bareng yuk oke okay. oh, oh shit, shit. <tuh>, ternyata mereka hingga di Kantor Pos Indonesia Jakarta, oh, ya, semoga nggak lama ya. Semoga nggak lama mereka terbang. Oke, ini merpatinya udah terbang, perjalanan pulang. Semoga mereka udah sampai rumah ya. Aku deg-degan nih, deg-degan banget, takut. Semoga dia nggak mampir-mampir, nggak kehujanan, nggak kebandang. Pokoknya sampai rumah dengan selamat. Amin, amin berdoa semua ya kawan-kawan berdoa semoga dia dapat video yang keren, video yang bagus. Sampai rumah dengan selamat. Ayo kita sekarang pulang ke rumah. Wah, oh, aku deg-degan nih, deg-degan mual kayak gini karena gopro nya sekarang semakin sulit dan semakin mahal. Semoga lancar. I mean, yo Ini kita mau lihat gimana si merpati pos sudah sampai kandang belum? Semoga sudah. Kalau belum ya, ya udah kita tungguin aja. Yuk kita lihat yuk. Uh, sereng. Yuk, wuh, wuh, tenang yuk, ternyata si merpatinya belum ada yang balik sama sekali kawan-kawan. Di kandang cuma ada satu sendiri. belum ada yang pulang, kandang masih kosong ha, semoga mereka balik kandang dengan selamat ya dan gak hujan pastinya mungkin mereka nongkrong-nongkrong dulu ini moga-moga gak ketangkep orang yaudah kita tunggu aja ya untuk videonya, kita otomatis harus tunggu si merpatinya balik dulu jadi semoga videonya bagus Barusan yang bawa GPS dah datang. Kalau yang putih dia karena ada betinannya udah datang dari tadi. Tapi yang bawa GPS baru nyampe itu ngos-ngosan. Karena dia keliling Jogja tadi. Gila dia keliling Jogja. Wah, itu masuk dia. Nah. Biarkan dia cari minum. Nah. Ah, perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan dia tadi sampai menggila sih seliling Jogja, dia aku lihat dari GPS-nya sekarang tinggal yang bawa GoPro yang bawa GoPro belum datang kawan-kawan ini baru tiga, kurang satu wah ini ini yang serem nih, semoga sampai rumah dengan selamat, karena ini udah mau hujan cuacanya dan ini udah jam 16.03 nah, kita pulang lagi jam berapa? Se sebelasan ya? ooo, oh -oh, jam sebelasan sudah sekitar 5 jam, 5 belum balik semoga balik semoga Cipres kita ambil, kita ganti pemberat biasa untuk supaya dia tetap terbiasa, terbiasa terus, latihan terus. Nah, ini Cipresnya ya.